Terdapat fakta data bahwa di Indonesia 95,4 persen angkatan kerja diserap oleh UMKM. Sementara bisnis besar yang secara ekonomi menguasai 54 persen pasar hanya mengambil 4,6 persen angkatan kerja. Ini adalah data dari lembaga UMKM Jakarta, bekerjasama dengan beberapa kampus di Indonesia terutama. Universitas Indonesia. Secara jumlah bisnis, di mana bisnis besar di Indonesia hanya 0,7 persen dari seluruh jumlah bisnis di Indonesia yang totalnya lebih dari 50 juta usaha. Usaha mulai dari usaha individu atau U Corporation, mikro, kecil dan menengah tersebut jika dipilah lagi yang menengah hanya 5 sampai 8 persen atau sekitar 200 ribuan jumlah usaha. Yang kecil ada 20 sampai 20 atau sekitar 5 sampai 6 jutaan dan sisanya adalah Mikro dan U Corporation ini yang mencapai 40 juta. Hal ini semua menyisakan pertanyaan sederhana. Bagaimana UMKM bisa naik kelas? Apa solusinya? Jawaban yang paling cepat adalah dengan mengubah platform ekonomi. Dengan mengubah permainan, kita harus keluar dari cara berpikir lama ke cara pemikiran baru. Yang terbaik adalah dengan ekonomi digital. Kami akhirnya memutuskan melakukan riset selama satu tahun bekerja sama dengan pelaku utama bisnis tersebut di berbagai kabupaten, kecamatan hingga desa. Didapatkan fakta bahwa permasalahan terbanyak di kelas UMKM tersebut pertama adalah pasar yang kedua adalah masalah pendanaan lalu kami membuat beberapa bisnis model mengacu pada sukses story model bisnis ini di beberapa negara dan di beberapa jenis usaha atau platform mulai dari Kickstarter.com, Alibaba, Amazon, eBay, Nasdaq, Binance, Stellar dan semuanya itu dibandingkan diubah, dirakit menjadi sesuatu yang baru sesuatu yang mudah dan terbukti tadinya hanya menyarikan bagaimana meminimize risk dan memaksimumkan profit lalu kita kemas dalam satu platform maka pendanaanlah kunci yang kita harus ambil di dalam meningkatkan skill up UMKM dari studi inilah kami mendapatkan beberapa kata kunci ada empat kata kunci tersebut nomor satu adalah masalah pendanaan kedua trusted open ledger ketiga adalah investment rating terakhir adalah crowdfunding keempat kata tersebut biasa dikenal di kelas 1% atau di Indonesia tepatnya di antara mereka yang hanya 0,7% namun di kelas UMKM mereka financial illegal Tinggi sekali alias bahasa lainnya tidak melek finance. Inilah sebuah terobosan baru yang harus dibangun. Membawa pemahaman kelas 1% ke kelas yang 99% agar semua pengusaha UKM melek finansial. Dan setelah melek finansial, memanfaatkan platform pendanaan equity Crowdfunding, Apa sih mimpinya equity crowdfunding atau apa sih mimpinya Santara sebagai platform ulum dana equity crowdfunding? Kami mengharapkan deposito di bank konvensional yang jumlahnya 5.600 triliun kami dapat 10%-nya atau equity crowdfunding dapat 10%-nya atau sekitar 500 triliun untuk pembiayaan UMKM dengan menggunakan platform ulum dana ini yang akan membuat GDP nasional naik 3-5% di atas target nasional. Nggak mimpi kok angka tersebut UKM gitu loh